Selamat sore Mbak Yuri, Mas Yenki, Mbak Oci, dan sahabat Yuri BFHG dimanapun belajar eh, Hari ini saya Henry Purwanto Saya BFHG tanpa bau Di Oku Timur, Sumatera Selatan Spesial hari ini kedatangan kamu Yaitu Pak Happy dari dan bersama dengan kami di sini banyak belajar mengenai eh e, market PSS khususnya market PSS modern yang tanpa ber Pak Edi, bagaimana kesan-kesan Pak Edi setelah kalian bersama unit yang menjadi Timur sama kami Pak Hendrik Purwanto yang ada Timur bagaimana? Kesan kesan yang dirasakan setelah sekian belajar, setelah yang membuat kecerdasan Ya, kita, setelah saya belajar di sini, ya, bagaimana daripada Pak Deki dan Mbak Yuri sendiri sama seperti Mbak maksud saya sama seperti Mbak Deki dan Mbak Yuri sendiri. Ini parameternya nggak ada yang pelit ilmu ya, itu intinya <gitu> iya, iya. semuanya mau berbagi bagaimana adanya, gitu Jadi saya sangat terbantu sekali gitu. uh, dengan berada berada di komunitas yuri BSN ini. Terus bagaimana pesan-pesan Pak Eddy untuk bukti saya BSN di bawah Bapak, Bapak Kurwanto ya, akar kucing ini. Bagaimana kesan-kesannya eh, yang akar kucing ini? Atau eh, budidayanya bagus tanpa bau, penerbit tidak bau, dan hasilnya bagus, maksudnya penuh-penuh apa yang lainnya guys? Ya seperti yang saya lihat tadi ya memang faktanya yang memang tanpa bau gitu kan dan juga maggotnya berlimpah dan gemuk-gemuk gitu dan juga medianya sangat mudah sekali dicari di pasaran oke jadi e, kesimpulannya menurut pak edi berarti e, bukti cair bss tanpa bau dari jurid bss memang kalian yang tepat nah, Pilihan yang tepat tidak salah kita tidak merasa dirugikan kita sudah terbantu dan memang benar-benar tanpa bau eh, oleh karena itu eh, seperti Pak Edi dan mitra-mitra yuri BSR yang lain sungguh sangat merekomendasikan untuk kita semua yang memang ingin ataupun tertarik untuk budidaya BSF budidaya Maket BSF untuk daftar kepada unit GNS karena kita akan dengan bersabar dengan baik akan diberikan pelatihan kita akan dibimbing sampai kita menjadi benar-benar bisa kita menjadi sukses bahkan sampai ke pemasaran sekalipun maka KSFG itu akan dibantu oleh Yurike karena itu, buat rekan-rekan yang belum gabung uh, untuk ayo segera kita cepat vakum ke Yurike uh, dan kita bisa bersama-sama berbicara, bekerja tanpa bau sampai kita menjadi peternak maggot yang sukses. Salam hemat, berjilah Indonesia Guru.